Oke Pak, oke Pak, kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin ya, mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi inventory pada Zelda Ocarina of Time yang tidak keluar kayak gitu ya. Dan kalian juga bisa melihat di sini di pojok kanan atau di sini saya akan gedein aja ya untuk layarnya. Di sini tidak bisa gitu ya untuk itemnya. Cuman kalau kalian klik misalnya kalau klik di sini kalian akan langsung ke Ocarinanya ya contohnya kayak gitu dan uh, sebenarnya ini ada masalah setting di emulatornya gitu ya kalian bisa langsung ke emulation dan kalian cukup ke configure gitu dan mungkin ini juga bisa mengatasi teks yang tidak muncul tapi saya juga enggak tahu ya untuk teks tapi di sini untuk uh, inventory pada Zelda Ocarina of Time Uh, bisa muncul gitu ya di sini kalian cukup klik yang namanya fix dan kalian cukup klik yang Advance dan kalian cukup klik yang execute multiplication ya kalian cukup klik ayah kayak gitu dan pasin sampai terpilih gitu tapi kalau kalian mau ceklist gini kalian pasti dulu untuk enable tapi tapi untuk tapi untuk nge-checklist yang Equate Multiplicationnya ini kalian pastiin untuk yang Enable Hardware Shadernya ini kalian juga Checklist juga ya karena kalau nggak dicek ya nggak akan bisa dipilih gitu. Kalian bisa checklist aja yang atas bawah Enable Hardware Shadernya sama yang Equate Multiplication. Setelah itu kalian klik Oke OK, dan setelah itu kalian bisa lihat lagi untuk inventory-nya akan muncul gitu ya. Uh, contohnya di sini ada Megaton High Hammer ya ini ya namanya ya kalau nggak salah dan ini ada uh, Lens of Truth gitu kan. Contohnya kayak gitu dan di sini ada Ocarina gitu. Dan udah sih gitu doang ya untuk caranya mengatasi uh, game yang tidak muncul. Mungkin inventory -nya. Cuman ini kayaknya khusus untuk Ocarina of Time. Dan gak tau juga untuk game lain apakah teks bisa atau enggak dengan cara ini. Tapi kalau kalian mau coba silakan aja coba ya. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks for coaching. Bye-bye.